aja jangan. Aku jangan. Jangan dibuat Papua. Papua! Um, yang kalian nampak hidup orang di tempat ini hanya karena kata monyet? hanya karena kata tidak merdeka ini sendiri Unu Rakyat Papua yang saya hormati, hari ini saya berdiri di tempat ini. Saya adalah rakyat Papua. Gubernur Kolonial Indonesia adalah rakyat Papua. DPR Penjajah Indonesia adalah rakyat Papua. MRP adalah rakyat. Semua pejabat yang hari ini duduk di bawah penguasa Indonesia adalah rakyat bangsa Papua. Beko. Status kita hari ini rakyat dan rakyat. Ingat ini baik-baik. Status kita hari ini di tempat ini, di ini adalah rakyat dengan rakyat. Kenapa? yang mengalami yang mengalami penyesuaian penghinaan terhadap halkat martabat, itu adalah bangsa Papua karena itu di tempat ini saya mobil siapa semua jadi terjajah Sadarilah Bahwa Di dalam negara yang terjajah Rasisme Monyet Itu akan tetap subur terpelihara Sejarah dimanapun membuktikan itu Di Afrika, di Amerika Dimana-mana pun membuktikan Penjajahan Yang paling Terstruktur Mindset Perspektif kolonial adalah perspektif rasial kenapa? karena bangsa-bangsa di dunia, negara-negara di dunia ini terbagi atas wilayah-wilayah yang dibentuk berdasarkan rasial karena itu hari ini saya mau bilang jangan pernah emosi dengan kata monyet tetapi sadarilah hari ini bahwa anda rakyat Papua anda gubernur yang rakyat Papua anda rakyat Papua hari ini adalah statusnya nerjajah status terjajah di dalam wilayah yang terjajah pending dasarnya akan ada hey, saya mau bilang ini, di dalam wilayah yang terjajah pending dasarnya akan ada kamu kakit hari ini dengan kata bunyi, tetapi ada bayangkan 436.000 hutan ada setiap hari habis setiap tahun habis 436 hektar hutan Papua setiap tahun habis diizinkan pulang ke kampung-kampung anda berapa hutan yang habis hari ini anda katakan hari ini anda tangisi juga hari ini anda tangisi juga hari ini ribuan rakyat juga hari ini megang sini mana-mana tidak bisa makan, tidak bisa tidur hari ini Bupati Duga sudah desak Jakarta Gubernur Provinsi Papua sudah desak Jakarta Tapi Jakarta masih tidak mau dengar ini Apakah kita terus mengembis Jakarta? <tuk> Hari ini saya mau bilang Kematian rakyat di tiga 130 lebih 180 lebih itu tidak sebanding kalau hari ini anak si mereka. Itu tidak sebanding dengan kematian rakyat Papua setiap hari di semua daerah Papua. Oh. Tapi saya mau bilang hari ini adalah hidup bagi rakyat yang melawan dituga. Karena mereka melawan baru mati. Tapi tidak ada yang lain, tidak melawan baru mati baru-baru baru setiap hari. Hari ini juga berkorban. Dia mati demi perlawanan tapi tidak ada yang lain tidak melakukan perlawanan tapi mati setiap hari betul betul betul yang berikut eh hey. bukan semua kata monyet tapi harga tambahan orang Papua itu bukan saja rakyat biasa yang ngelamat hari ini di ini, rakyat Papua kita gubernur ini DPRD pansi ini selama 19 tahun ansus berjalan hanya dijadikan sebagai boneka Jakarta. Saya mau bilang hari ini. 19 besok 2021 dana Otsus habis. Ini Bapak Presiden ya Bapak jelas. Sudah katakan sudah katakan sudah katakan lewat media Ketika 2021 2021 habis Masa kontrak rakyat Papua dan Indonesia sudah habis <San> Tapi saya mau bilang gitu, ini Ini Bapak, Bapak Gubernur hari ini Bapak Presiden 2021 eh, 2000, 2001, Elit politik Jakarta jual Papua Merdeka dan mendapat OTSUS Tapi besok Jangan lagi jual isu Papua Merdeka untuk dapat OTSUS Plus Jangan lagi jual isu Papua Merdeka untuk dapat OTSUS Plus Jangan lagi ada keinginan asal Jangan eksploitasi aspirasi putih rakyat Papua Hari ini saya katakan OTSUS habis 19 tahun habis hey. Saya bilang jelas tahun ini apakah rakyat Papua berubah? Apakah saya mau kewenangan kebijakan sudah diambil oleh orang-orang ini? Yeah. A A A juga ada. Iya. Ada. Berapa petugas dari sini? Berapa petugas, berapa petugas yang diusulkan di Jakarta, tapi Jakarta tidak tolak terus. Itu artinya tadi katamuannya itu tidak sesama, <tutuk> sama persis ketika semua petugas kewenangan kebencian yang melalui Jakarta, itu artinya rakyat menganggap bahwa eh hey, kamu gubernur ini binatang-binatang, monyet deperbeni monyet karena semua perdasus itu lakukan Jakarta eh, hey. benar jangan lagi melanjutkan status status di Papua Barat rakyat hari ini kembali ke kepada rakyat rakyat pendentukan hari ini rakyat pendentukan hari ini rakyat, rakyat, rakyat kawan Otos terakhir tidak ada solusi lain referendum di Papua Barat. Yes! Tidak ada solusi lain referendum di Papua Barat. Kami tidak mau ada di dalam nostalgia dan retorika kolonial. Kami sudah bosan dengan propaganda kolonial. Kami sudah bosan dengan isu isu pembangunan dan Semua jalannya kalian bangun, habiskan orang Papua, hutan habis, semua habis. Betul, betul. Oh, betul. Jadi, jadi hari ini, hari ini, monyet kita jadikan sebagai simbol perlawanan. Tetapi hari ini, bersama-sama rakyat Papua hari ini, kita katakan bahawa ini adalah musyawarah rakyat Papua memutuskan. Musyawarah rakyat Papua yang hadir oleh semua elemen rakyat Papua adalah. Karena itu tidak ada sedaran lain tidak ada solusi lain. kalau manfaat rakyat Papua ini hargai, kemerdekaan Allah solusi. Amin. Haben... Oh, Indonesia di zaman Belanda Belanda katakan mereka monyet, mereka anjing mereka lalu melakukan konsolidasi dan melakukan perlawanan dari Indonesia harus tegak. hari ini, ketika harga dirimu dihancurkan martabat dirimu dihancurkan rakyat bersatu, semua bersatu nyatakan segitu Hari ini, rakyat berdiri di gedung ini bukan bentuk kompromi terhadap Indonesia. Hari ini kita tuntut persatuan dan berikan satu sikap Jakarta. Kasih kepada pada rakyat Indonesia, kami bangsa Papua, kami punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Karena saya katakan, tidak ada hukum internasional yang menyatakan dengan tegas. Tidak ada hukum internasional. Atau resolusi PEMBH Atau tidak berpuji sama sekali bahwa Orang wilayah Papua adalah Gelayang sah di dalam NKRI. itu Saya katakan hari ini Pasifik berada di samping kita hari ini Kita akan desa PEMBH Datang ke Papua hari ini karena saya katakan bahwa bangsa Papua adalah bukan bangsa yang miskin bangsa yang sendiri, tetapi bangsa Papua suaranya akan didengar di mana-mana seluruh dunia angkat tangan kiri yang berhormat perlambangan rakyat Papua angkat tangan kiri, karena tidak ada sumber lain, tidak ada pasir depan, ada di sini, ada di dalam Indonesia kejahat Papua